Kembali dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan penangkapan seorang artis berinisial GSH dan satu orang lainnya berinisial F di sebuah pilihan di Kecamatan Wanaya, Purwakarta, Jawa Barat. Mantan suami Dina Lorenza tersebut adalah Gatan Saleh Hilabi. Ia dikabarkan tertangkap karena atas kepemilikan barang terlarang yaitu narkotika jenis ganja. Ia dikabarkan tertangkap saat berada di Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Pada Rabu 3 Februari 2021 dini hari tadi, Gs Hari Tangkap bersama seorang rekannya berinisial AB oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta. Kapolres Purwakarta AKBP Ali Wardana membenarkan adanya penangkapan artis tersebut. Jajaran Sat Narkoba Polres Purwakarta menangkap artis tersebut GSH yang juga merupakan mantan suami artis Dina Lorenza Namun pihaknya belum dalam menjelaskan secara rinci Karena masih dalam proses pemeriksaan dan penyidikan terkait kasus kepemilikan barang narkoba tersebut Ya betul Sat Narkoba mengamankan saudara F dan GSH Singkat Kapolres usai menjalani sholat zuhur di Mapolres Purwakarta Proses pemeriksaan terus dikebut oleh petugas Kepolisian Kapolres juga mengagendakan akan menggelar rilis kepada awak media pada Jumat tanggal 5 Februari 2021. Selain mengamankan dua orang tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti ganja seberat 5 kg. Dan kepemilikan sepucuk senjata, gatan saleh hilabi adalah pria keturunan Arab yang juga merupakan mantan suami artis sinetron Shoot KK. Keduanya telah menikah pada tanggal 8 November 2021 lalu dan mereka bercerai pada tahun 2005. Gatan pernah ditahan Polda Metro Jaya dengan kasus atas kepemilikan barang senjata api pada pada 23 Agustus 2005. Barang bukti tersebut berupa satu pucuk pistol jenis Walter beserta tujuh butir peluru milik Gatan disita sebagai barang bukti. Namun dalam kasus tersebut berakhir damai meski Gatan ditahan dalam beberapa hari.